Ecer bro, mantap mah bro, mantap sekali. Yo what's up You apa kabar semuanya? Halo, bro. Jadi kali ini ucap coba pakai DLC lagi nih, bro ya. Seperti yang kalian tahu, di patch note ini, uh, DLT kan uh, lagi di memang, bro. Ya, jadi harusnya ya, mantap sekali lah ini DLT damage player nya ya. yang headshot itu di Jadi, wah itu lumayan gede sih, mah bro. Ya, harusnya ini uh, change kita untuk ngekill musuh itu harusnya lebih jarang hit mark. Ya, sniper kan biasa suka banget tuh uh, ada problem hit mark lah ya, problem ini itu ya kan, misalnya nembak badan. Uh, jarang satu hit ya, Ma' bro. Ya, nah sekarang ini mulutnya udah oke okay lah, Ma' bro. Wow, headshot 360 men, ya. Sebenarnya, kenapa nggak uh, multiplayer seluruh badan gitu? Di sini ditulis headshot doang sih, tapi itu ya tetap aja menaiki change uh, tembakan kita biar tidak hit mark gitu loh, ya, biar makin sakit, Ma' bro. Ya, yeah, ini good news sih, oke. Okay. Jadi, let's go, aja kita langsung main cranket, Ma' bro hehe. Oke, okay, mah bro. Ocea udah di dalam game ini, mah bro ya. Menurut kalian gimana nih biar yang ngocak pakai skin epic ya, ma bro ya. Biar nggak bosen ya kan. Skin legendary mau yang mulai dipake. Oce kalau nge-review skin mitik ya. Ada. Oke, okay, oke, okay, oke. Okay. Oce sekarang pakai skin epicnya nih, mah bro. Ini sih masih oke okay lah ya scope-nya sama yang seperti biasa karena oce supe, apa oce suka sama skin deal kim biasa itu mau modelannya kayak holiday atau zealot guys headshot ma keren ga tuh nah, mana musuhnya bro Is itu dia eh, hey. <laughs> hai, asem sekali. Mabru jadi dapat segitu dong. Dua kill apa ya? dapat satu lumayan, culik culik aja. Dapat lagi, Pak Bro. Next, nice gak enak, udah asli. Wah, hit mark ya, eh, gak hit max sih. Maksudnya gak kena, padahal lu udah pas banget. Good job, good job, good job. Ya, menurut kalian gimana, mah Bro? Kan gocah mantep sih, asli. Moco lumayan ini. GLQ kamu di buff, ya harusnya kamu harus sudah jarang mark headshot, Kalo headshot ya udah pasti satu hit gak sih, walaupun nggak di buff juga satu hit. Oh the best. <tuh> oh coba mati belum sih, pertanyaan no chat cuma berfodo mati <tuh> belum. Yuk kita hajar lagi ya. Sniping oke mantep pak, cuma berapa kau jadi player sniper aja eh, cocoknya. Eh, cebu duwe, cebu duwe. Nah, misalnya... Nice sama uh, bro. Hahaha, -ha, the nice. best. Timingnya sangat pas sekali, sama uh, bro ya. Wah, keren sih ini, sama uh, bro. itu cocok deh jadi play sniper, sama uh, bro. Apa kau cak ke pindah rom jadi sniper saja? Gak ada yang berani ngaduin, sniper. Oh, mati gak temen-temen kita. No, oh my god. Ini kematian oce pertama. Dia nge-sleep ya. Pantesan gak kelihatan, maaf bro. Oce lumayan kaget sih itu. Ya yeah. yeah, langsung menangin aja, maaf bro. Tidak, tidak, tidak. <ring Division> musuhnya diberi kesempatan mabar gimana nih? satu. <using> No no no. <tuk> eh, Oce, mati, mati, mati. oh, uh, udah oh, oh, Udah oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, dia oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, list lah bro, come on. Oke, di tero cuma kill 1 kill satu doang. Oke harus jadi last man standing aja deh, lebih aman. What? Bunuh diri? Really bro. Aduh, nggak mati nggak tuh? Hit mark mah bro kena cuman emak sih, wee, wee. Wee, yey, yey, yey, yey. aduh, jangan sampai, kalah, Jang sampai kalah lah. Eh. Yeah, bro, jangan seperti ya, ke <tuh> main santai dulu Bila kembik Waduh temen gue untuk mantep Kalau CT kita menang bro Ya kecicil dulu pada Gue hajar kalian kecicil Nah gitu dong ah, Aku sampai main aman mah bro Kan lagi langsung ngeras-ngeras lagi Nah gitu Menang kan Yuk let's go Gak hard Halo. Halo. Oh no. Yah. Oh, oke mati mah, Bro. Bits <laughs> oke okay lah ya. Mati dia. Good job. Dapat lagi mah, Bro dapat lagi Dapat lagi Oh no Wow, ada dia ngeliat ojek mau di situ asem banget. Nice, sir. Wow ada bom. Oh, benci banget sama bomnya bom Hmm, mati loh. <laughs> <laughs> itu uc hitmark lagi terakhir, asem halo Asa, mampu, bro halo Kok oh, jadi bokong. Waduh, mabrur. Mapin aja. Nice, uh, dia ultima bro. Ini udah mantap-mantap, ini ya. Oh, uh, kaget aja, ma bro. Hmm, mati. <laughs> itu dia, baru hidup lagi loh. Oke, mabru kita setup dan set up bro ya, itu harus rajin setup. up Buset tibu seteh. Hai, hai, hai, sekali sekali mantap kasih mantap sekali. Nih ada yang muncul satu dapat. Ayo, nice, dapat lagi. What? Oh pokok bocor, baru ngeluarin ultima berubah bocor. Apa lagi. Uh. Oh, lagi, bro? What? Wah, kau cakera pesawat tidak, ma Bro? lagi, bos. Hm, mati lagi dia. Uh, sniper cowok okay juga. Oh, deh, deh, deh, deh, deh. Nice, good job. Kita menang sepertinya. Menang. What? Nah, it's okay nice, oke lah. Dapat darah. Hmm. Dan lagi musuhnya, saya tidak melihatnya. Nice, hei. Hei memenang kah? bocah Bro. <laughs> Asli enak banget deh Dilki. Dilki aja lumayan loh. Ya. Yeah. Ya, jadi ini mau bergun seperti biasa Uca bagian di akhir video, Mabrue ya, di antaranya Tactical Suppressor, ini my pile, ya. Habis itu Combat Stock, FMG dan yang terakhir itu Silencer Tactical Mabrue. Tapi kalau misalnya per kalian Mau diganti ke amunisi juga, nggak apa-apa sih. Misalnya kalian kekurangan peluru ya, Ma bro. Ya, saya suka kekurangan peluru nih. Ya, yang suka nge-spam mainnya ya. Jadi terserah kalian aja Ma bro, ya ya oke okay, menurut kalian gimana ma bro dlc di setelah di-buff lagi ini bro ya walaupun ya sebenarnya kalau nggak buff juga tetap enak Sih dlc ma bro ya nah ini dibikin tambah enak lagi gitu loh ya tambah plus plus bro oke okay? ya udah ma bro makasih banget udah menonton jangan lupa share video ini ke teman kalian dan jangan lupa subscribe serta aktifkan lonceng bro ya, ya. kayak gitu aja untuk video kali ini bro terus untuk kalian yang pengen beli yang ngecewain masuk aja follow instagram @ketajobblin ma ya. di sana nggak hanya akun cewek aja tapi ada akun game lain yang pastinya keren keren dan juga Terjangkau mabru ya oke okay. see you mabru Dadah semua Yaudah dadah semuanya See you next